Kasih lem semua dulu ya Jangan banyak-banyak, terus kosok tol Nanti kebanyakan, kalau nge Ya diputer-puter Lemnya diputer-puter, jangan diet hmm, Nanti kebanyakan Nah hmm yang tengah banyakan tuh diputar-putar itu tengah tuh ini diputar-putar lemnya kebanyakan tengah itu ayo dilebarkan nah lebarkan terus kebanyakan itu atasnya ini belum Udah, udah, udah, nanti kebanyakan lem. Udah, tadi udah, Terus ditempel itu pas tempel oh, pasin kotaknya Pasin kotaknya Aku haki, pasnya nah. kotak udah, pas kotaknya udah, Ya, biar bu Ya